Kebiasaan buruk terkait dengan pola istirahat yang dapat berdampak negatif pada kesehatan kita. 1. Begadang, salah satu kebiasaan buruk terkait dengan pola istirahat adalah begadang. Kebiasaan ini dapat mengganggu jam tidur kita dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti kelelahan, sakit kepala, dan sulit berkonsentrasi. 2. Menggunakan gawai atau gadget sebelum tidur, penggunaan gawai sebelum tidur dapat mengganggu kualitas tidur kita. Cahaya biru yang dipancarkan oleh layar gadget dapat mengganggu produksi hormon melatonin yang berperan dalam mengatur ritme sirkadian kita. Akibatnya, kita mungkin mengalami kesulitan tidur atau bangun terlalu cepat. 3. Mengonsumsi kafein terlalu banyak. Mengonsumsi kafein terlalu banyak, terutama di malam hari, dapat memengaruhi jam tidur kita. Kafein dapat membuat kita sulit tidur dan tidur menjadi tidak nyenyak. Selain itu, Terlalu banyak mengonsumsi kafein juga dapat meningkatkan risiko gangguan tidur seperti selip apnea. 4. Mengabaikan kualitas tidur. Banyak orang berfokus pada berapa banyak waktu yang mereka tidur, tetapi kualitas tidur juga sangat penting. Kualitas tidur yang buruk dapat menyebabkan kelelahan, sulit berkonsentrasi, dan bahkan mempengaruhi mood kita sepanjang hari. 5. Tidur terlalu lama, meskipun tidur yang cukup sangat penting. Tidur terlalu lama juga dapat berdampak negatif pada kesehatan kita. Tidur terlalu lama dapat membuat kita merasa lelah dan malas, serta meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Jadi, itulah beberapa kebiasaan buruk terkait dengan pola istirahat yang dapat berdampak negatif pada kesehatan kita. Mulailah dengan melakukan perubahan kecil pada kebiasaan tidur kita dan rasakan manfaatnya untuk kesehatan kita secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton. Salam sehat dan sampai jumpa di video berikutnya.